eh thank you juga buat orang-orang yang sering bikinin ini gue ya gue mau mengucapkan terima kasih buat mereka semua ada Avitex, ada reaksi yang sudah buat momen-momen kompilasi gue thank you banget ya akan jadi moderator segera guys